Bagi para pengguna sosial media Instagram, tentu sudah tak asing lagi dengan sosok Anya Geraldine. Selebgram hit satu ini super sibuk dengan segala aktivitasnya mulai dari pemotretan, syuting film, iklan, dan lain-lain, memiliki lebih dari 9,2 juta pengikut di akun Instagramnya, Tak heran apabila segala kegiatan dari Anya selalu sukses menarik perhatian. Baru-baru ini Anya sedang berlibur di Bali dan betah di sana, Bahkan di postingan Instagramnya dia menyatakan pingin di Bali sampai tahun depan. Berikut dokumentasi aktivitas Anya Geraldine di Bali.